Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi nyiram cabai ya mas bro nah. kali ini saya lagi mengatakan perendaman jadi nggak boleh kita apa atasnya disiram-siram mending kita yang nanti rendam ini supaya tembus sampai ke bawah nah, sampai ini sampai basah biar awet jadi 5 hari 5 hari sekali baru niram nah, alhamdulillah kan di video kemarin tuh masih kecil-kecil kan Buas. sekarang udah mulai tinggi yang... Kita kalau akhir bulan ya, bisa so, nah, atasnya kita pasang pasang wari untuk penetik. <suh> <suh> bos. tutup samping tangan kirinya siringannya ini Supaya airnya kemana-mana langsung tembus nah, ini trik sederhana saya kalau sudah terendam begini nanti airnya kita kurangin jam-jam gini -jam. nanti bisa mati kita rendam hanya apa untuk biar ya, cepat basah tanahnya tim meresapnya itu alam kita kita kita gini kan boleh karena ini sehat Alhamdulillah Selain untuk penertu juga waring ini saat ada hujan di hujan tidak langsung mengenai pitingan yang ada bibitnya ini ini. Ah, rasa udah cukup. Kita matikan sibel dulu ya, Bos. Nah, ini Semurbor bor saya, Bosku. Kita pakai sibel untuk menarik atau mengangkat Air dari dalam sumur bor, kedalaman sumur bor ini sekitar 60 meter dengan 6 casing. Karena ini di perumahan, kita pakai 6. Kalau di persawahan, kita orang-orang itu biasanya pakai 7 atau 8. Nah, ini lokasi yang mau kita tanami bosku ini di samping rumah Kupuk lah kalau lokasinya sih lebar kita seber 8 hektare nah. ini belum kita rapihkan di, -di, di masih masih kecil juga Mungkin minggu besok udah kita rapikan, karena masih banyak rumput. Tadi disemprot dulu. Nah, nanti kita tanam itu di tengah. Kita pakai sisim tengah aja, nanti sisim sistemnya tumpang sari. Biasanya kan saya tanamnya itu tanan, kiri. Nah, di samping sini samping sini biasanya kan kita mau coba pola